6.000 nomor 307 ya bosku Ada petir pertama tadi gak mau nyangkut Nah sekarang petir yang kedua mau nyangkut Masa nah, ada yang pecah, birunya sudah pecah Apalagi nih, wow, udah gak ada Nah, dikit-dikit yuk, pecah lagi, pecah lagi Bolasan tuh ya bergurus Ada nice. banyak kali, kali Banyak kali-kali Waduh Camus Gakak gila nih Kalau kuningnya Sama becah, Bisa Lebih lagi tuh mungkin nggak apa-apa kita lanjut lagi ini pola santun ya bosku santun-santun dulu jadi kalem tenang kuasa istiqomah ayo seketernya dong diturunin boleh-boleh dong buat kasih dong seketern seketernya masa nggak mau seketern sih di dalam skaternya siapa tahu mau CT ya kan skater yang pertama biasanya kalau enggak CT ya sekitar yang kedua kalau skater yang kedua mau mungkin berhenti skater yang ketiga dan seterusnya oke masih ada yang nganggup-nganggup sedikit-sedikit ya sudah ketumbuh kali lima ini. Ada kali lima lagi Ini birunya besar Merah-merah kelima Waktu Kurang satu ya bosku Ini peker lagi kali Dua nenggar Bapak Oke Ini jenis Ini jenis Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, mulus halo, halo, halo, halo, halo, lagi lah halo, halo, halo, lagi Sama halo, halo, halo, halo, banget halo, halo, tuh? Nah, Cuma 300 objeknya, ya. ada sama sekali Hehehe <supan> Oke, okay, kita lanjutkan lagi Tinggal 11 spin ya, dari 30 spin. No Tidak ada cendang sama sekali Ada yang nyangkut lagi habis skater kebiasaan nih <tik> kebiasaan ya kalau habis skater ya ginilah caranya saya kan berperan main sila nah habis ini kita aktifkan kendangnya di kendang kanan saja ya. Juga. nah ini cuma dua itu bos ya. yang terbaru. siapa tahu hoki kalian dan jangan lupa berikan. <tuh> Oh, habis ini titik-titik saya. La. Hmm. Oh. Yang kedua bos. mau ini. lupa Sampai siap, Boy Ini mulus ya, ini Nah, angkat dong Seperti mulus Waduh, enggak Masuk seperti ini Ya, ya masak di bawah nanti yang pertama terhadap, ya? Oh, ini apa, apa di bawah 300, kayak terigu gitu ya? Oke, ya, Pak, siapa tahu ya? Di bawa 300. Oke, Kak, seandainya untuk sedikit-sedikit ya, Bapak-bapak, saya bakar di bawah 60. Oh, ini masih ada yang dekat. Hijrahnya dong. Nice, bingung-bingung-bingung kurang satu pulih ini dikira habis ya bos cuma 130 tadi nah jangan lupa buat kalian join di situs kita ya sawah 1.8 mantap jiwa bos situs lo ganteng ya Mati. wah ada yang pertamanya nih. Ya. wah mari yeah